saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini maka stay terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok alangkah baiknya cari yang lebih cocok dengan energi Anda dan di kesempatan pada kali ini kita akan meramalkan tentang kesehatan keuangan karir Hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Sagitarius di bulan April tahun 2020. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mengacak kartu tentang kesehatan Sagitarius di bulan April tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu tentang keuangan Sagitarius di bulan April tahun 2020. selanjutnya kita akan mengambil tentang karir Sagitarius di bulan April tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan April tahun 2020 dan jika kartu keempatnya sudah kita miliki sekarang saatnya kita akan mengambil kartu tentang energi yang didapatkan oleh seorang Sagittarius di bulan April tahun 2020 Oke langsung saja kita acak kartunya untuk kartu energi kesehatan yang didapatkan oleh Sagitarius di bulan April tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu energi tentang keuangan Sagittarius di bulan April tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu energi kerjaan usaha bisnis dan karir seorang Sagittarius di bulan April tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu tentang energi hubungan asmara Sagittarius di bulan April tahun 2020 Oke jika kartu energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita akan mengambil kartu kesimpulan atau yang dikategorikan yang menyimpulkan semua ramalan per kategori untuk Sagittarius di bulan April tahun 2020 dan biasanya kartu ini akan kita letakkan di bagian yang paling atas baik di sini kita langsung saja membuka kartu tentang kesehatan Sagittarius di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah three of Swords. Ini secara umum digambarkan atau diartikan tertekan batin atau perasaan yang sedang terluka. Namun untuk kesehatan, Sagittarius kartu ini diartikan kamu harus fokus kepada pikiranmu dan batin, dan perasaanmu karena di dalam bulan April nanti kamu akan tertekan batin sehingga kamu sering terluka dan akan menjadi beban pikiranmu sehingga kamu tidak bisa nyaman untuk istirahat di bulan April tahun 2020. Ini biasanya dilakukan oleh seorang pasangan kepada dirimu sehingga dia akan menjadi beban pikiranmu, dia akan menjadi pikiranmu dan kamu akan selalu terbayang akan hal yang dilakukannya kepada dirimu dan itu mengakibatkan kamu akan susah istirahat di bulan April tahun 2020 dan menyebabkan juga kesehatanmu semakin menurun dan semakin drop di bulan April tahun 2020 sarannya kamu harus memperhatikan kesehatan terlebih dahulu sebelum kamu memperhatikan seseorang yang akan melukaimu dan support ataupun energi yang didapatkan oleh Sagittarius tentang kesehatannya adalah King of Pentacle di sini diartikan seorang raja atau digambarkan seorang raja dan ini bisa diartikan seseorang yang sudah berusia jauh di atasmu dan yang sudah berusia sangat matang ataupun yang sudah sangat dewasa di sini support yang kamu dapatkan untuk Sagittarius kamu akan mendapatkan support dan masukan yang sangat positif dari seorang sahabat rekan kerja ataupun lingkungan sekitarmu yang usianya lebih tua daripada anda dia akan memberikan motivasi dan dia akan memberikan obat yang kamu butuhkan tentang kesehatanmu di bulan April tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu keuangan Sagittarius di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah two of pentacle di sini dilambangkan dengan dua koin Ataupun dapat diartikan secara umumnya Kestabilan akan menuju dirimu Namun kamu belum bisa berbagi Di sini untuk Sagittarius Keuanganmu masih dalam proses tahap kestabilan Ataupun kamu sedang berusaha Untuk mencapai keuangan Yang kontrolnya akan mendekati stabil Dalam artian juga di bulan April nanti Kamu perlu mengkontrol Keuanganmu hingga mendapatkan Keuangan yang stabil dan kamu Tidak terlalu boros di dalam pengeluaranmu di bulan April juga, Sagittarius disarankan agar lebih hemat, karena di sini seorang pemudanya mengangkat kaki itu menandakan kamu harus menghemat agar kamu tidak jatuh di dalam keuangan yang akan semakin sulit dan semakin sulit di bulan berikutnya. Jadi, di sini untuk Sagittarius, proses keuangannya masih dalam proses kestabilan. Dan untuk energi yang kamu dapatkan ataupun support yang kamu dapatkan adalah page of sword page of sword secara umum diartikan seorang anak yang tidak lebih usianya dari 15 tahun jadi disini support energi yang kamu dapatkan dari orang-orang sekitarmu ataupun dari Lingkungan sekitarmu ataupun dari anak-anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, di sini mereka akan memberikanmu respon positif, motivasi yang positif, sehingga kamu berpikir untuk menjaga kestabilan keuanganmu dan mengkontrol kembali keuanganmu di bulan April tahun 2020. Selanjutnya kita ke kartu pekerjaan karir bisnis dan usaha seorang Sagittarius di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah 3 of 1 ataupun 3 tongkat. Secara garis besar ini digambarkan sifat memilih dalam suatu pekerjaan dan kamu tidak akan mampu melakukan pekerjaan dalam waktu bersamaan sekaligus. Jadi di sini untuk Sagittarius di bulan April nanti disarankan kamu harus fokus melakukan pekerjaan Sampai selesai dan kemudian kamu melangkah untuk pekerjaan yang selanjutnya di bulan april nanti kamu dihadapkan banyak pekerjaan sehingga kamu harus memilih untuk melakukan pekerjaan mana yang terlebih dahulu karena di bulan april nanti juga kamu tidak akan mampu untuk melakukan suatu pekerjaan yang banyak dengan waktu yang bersamaan dan untuk support energi yang kamu dapatkan untuk pekerjaanmu adalah page of pentacle. Di sini diartikan page of pentacle sangat jelas anak-anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Di sini kartu keuanganmu dan karirmu didukung support oleh page, dua-duanya yaitu seorang anak-anak. Jadi di sini sangat mencolok, bahwasanya pekerjaanmu ini akan dimotivasi tinggi oleh seorang anak-anak. Kemungkinan besar ini adalah anakmu dikarenakan Kedua kartu keuanganmu dan karirmu itu support energinya adalah Page of Pentacle Maka di sini kemungkinan besar yang terjadi adalah support yang kamu dapatkan untuk menjaga kestabilan keuanganmu Dan melakukan pekerjaan satu persatu dari seorang anak dan itu merupakan kemungkinan besar adalah anakmu sendiri Dan dihubungan asmara seorang sagitarius di bulan April nanti adalah 8 of cup yang artinya 8 piala Secara umum ini digambarkan perjuangan untuk mendapatkan kebahagiaan butuh proses Jadi untuk Sagittarius dalam hubungan asmaramu Kamu harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaanmu dalam hubungan asmara Di sini disarankan juga Kamu harus mencari pasangan yang ideal denganmu dan yang paling cocok denganmu Agar kamu bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut di sini digambarkan seorang pemuda dengan memegang tongkat yang mencari jalan keluar dan itulah seorang Sagittarius yang akan mencari jalan keluar tentang hubungan asmaranya di bulan April tahun 2020 namun di proses ini juga Sagittarius sangat-sangat membutuhkan seorang pasangan yang mengerti dirinya dan mengerti situasi dan kondisi yang akan dialami oleh Sagittarius di bulan April tahun 2020 dan untuk support energi yang kamu dapatkan adalah King of Sword King of Sword ini diartikan adalah seorang pria yang sudah matang ataupun yang sudah dewasa di sini digambarkan hubungan asmaramu itu sangat didukung ataupun dimotivasi oleh seorang orang tua dan dia akan menunjukkan jalan yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan dalam suatu hubungan asmara. setelah kita membacakan perkategori saatnya kita akan membacakan kesimpulan perkategori untuk Sagittarius di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah The Emperor secara garis besar The Emperor itu diartikan seorang raja yang sangat berkuasa dan untuk kesimpulan kesehatan Sagittarius kita akan gabungkan kedua kartu ini dan kartu di emperor maka akan menjadi kesehatanmu di bulan April tahun 2020 Drop ataupun menurun itu dikarenakan kamu mengalami banyak pikiran itu pun soal asmara dan akan mendapat dukungan dari seorang yang lebih tua darimu dan di emperor disini menunjukkan bahwasanya seseorang yang lebih tua darimu itu adalah merupakan saudaramu yang memperhatikanmu sehingga kesehatanmu akan lebih stabil di bulan April tahun 2020 dan selanjutnya kartu di Emperor kita gabungkan dengan keuanganmu maka akan terjadi keuanganmu masih dalam proses stabil yang didukung oleh ataupun yang dimotivasi Seorang anak-anak yang tidak lebih usianya 15 tahun Dan kamu dapat mendapatkan respon Serta masukan dari orang yang lebih tua Ataupun orang tuamu sendiri Di sini di Emperor juga Memberikan motivasi yang sangat berarti kepada dirimu Selanjutnya kita akan ke kartu Kerjaan seorang Sagittarius di bulan April tahun 2020 Dengan memasukkan kartu di Emperor Di sini menunjukkan bahwasanya kamu tidak dapat melakukan pekerjaan itu sekaligus secara waktu yang bersamaan maka di sini kamu harus melakukan pekerjaan satu persatu ataupun step by step sehingga kamu mendapatkan motivasi ataupun dukungan dari seorang anak yang tidak lebih dari usia 15 tahun dan kamu mendapatkan bantuan dari seorang di Emperor ataupun kamu mendapatkan bantuan dari seseorang yang lebih tua darimu untuk mempermudah pekerjaanmu di bulan April tahun 2020 selanjutnya kita akan menggabungkan kartu di emperor dengan kartu hubungan asmaramu dan di sini jelas terlihat Sagittarius disarankan mencari pasangan yang ideal ataupun yang sangat dekat dengan dirinya dan pasangan tersebut mengerti akan situasi dan kondisi di sini kamu mendapatkan supon energi dari seseorang yang lebih tua darimu dan dia akan mengutarakan pendapatnya tentang hubungan asmara dan di emperor di sini memperkuat suatu masukan yang positif dan suatu tujuan yang positif untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus di bulan April tahun 2020 di Emperor di disini menandakan juga bahwasanya motivasi yang kamu dapatkan tentang hubungan asmaramu adalah dari seorang dari seseorang yang lebih tua darimu Dan di angka keberuntungan seorang Sagittarius di bulan April tahun 2020 itu berada di angka 3, 32, 38, dan 84. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Sagittarius di bulan April tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman terdekat kalian. Agar mereka juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan... Salam